Halo guys, ketemu lagi di channel tahu ga? Apakah kalian sudah tahu bahwa di dunia ini ada pernikahan yang tak lazim Bukannya menikah dengan manusia lainnya Orang-orang ini malah menikahi benda-benda yang tak lazim Ada-ada aja ya guys Yuk simak ulasannya hanya di channel tahu Nggak Sebelumnya subscribe dulu ya guys Pertama Menikahi Boneka Anu Ya Pria jepang ini menikahi boneka guys Potret intim lelaki jepang pergi piknik berpelukan dan menikmati hari di pantai dengan boneka anu sudah umum ya guys Entah saking lama jendonya atau orientasi yang unik Pria jepang ini lebih memilih boneka untuk dinikahi guys Jangan sampai kayak gini ya guys kalau diputusin Nanti udah gak ada rasa lagi sama manusia, Eh, malah sama boneka 2. Menikahi Laptop Pada 2014, seorang pria bernama Chris Xavier membuat heboh media sosial dengan keinginannya untuk menikahi laptop Macbook miliknya Chris yang juga seorang mantan tentara Amerika Serikat menuntut pengadilan karena tidak mengabulkan permintaannya untuk bisa menikah dengan sang laptop Alasan Safir ingin menikahi alat elektroniknya tersebut karena ia merasa itu adalah pilihan orientasi seksualnya Ia mengaku lebih senang menghabiskan kegiatan seksual bersama sang laptop ketimbang dengan wanita sesungguhnya lah gimana ya caranya ya guys, apa dicolokin di lubang-lubang di laptop itu? 3. <tuk> menikah dengan batu pada 2016, seniman dan artis Tracy Emin mengaku dirinya sudah menikah dengan sebuah batu kuno di Prancis. Kala itu, media memberitakan wanita kelahiran 1963 ini merasa aman dan dilindungi oleh benda yang ia nikahi. Walah mending sama sapam tentara atau polisi ya guys, mungkin batu itu hidup kali ya guys, kayak batunya Patrick. Hello, <laughs> Dikabarkan, Resi menikahi batu tersebut dengan mengenakan kain kapan ayahnya yang sudah wafat. Serem 4. Menikah dengan kuda Tahun 2014, pengadilan tinggi Denmark dipaksa untuk mengakui hak asasi menikah dari seorang aktivis binatang. Wanita bernama Milanja Prostfit ini meminta pengadilan untuk memberi izin menikah kepada dirinya dan sang kuda. Prostfit mengatakan ia dan sang suami sorgen atau kuda tersebut adalah korban dari prasangka masyarakat terhadap sebuah spesies yang setingkat dengan rasisme dan seksisme. Waduh parah, sodokannya gimana ya guys? guys buat gak kira-kira. 5. Menikah dengan Menara Eiffel Seorang wanita yang mengubah namanya menjadi Erika Latour Eiffel pada 2008 mengungkapkan Rasa cintanya pada menara Eiffel di Prancis. Sebelumnya, ia juga pernah berpacaran dengan sebuah busur dan pagar. Namun, ia sangat berkomitmen pada menara Eiffel. Anjay, dipeluk cium gitu guys. Jangan ngirri ya, belum 6. Menikah dengan Bantal Pernikahan unik dan aneh ini dilakukan oleh seorang pria di Korea yang bernama Lee Jin-Yoo. Pira ini menikah dengan Bantal yang dia beri nama dengan... Kaki murah, sebuah bantal dengan ukuran besar buatan Jepang. Bantal besar yang dapat dipeluk ini bergambar Vet Testarossa, salah satu karakter dalam film anime berjudul Magical Girls. Ini terlalu lama, dijomblo atau gimana ya guys? 7 <tuh> menikahi tokoh game virtual. Sebuah game bernama Love Plus yang ada di Nintendo DS. Rupanya membuat seorang pria jatuh cinta dengan karakter game bernama Nene Anegasaki Pernikahan aneh mereka dilakukan di daerah Guam dan dihadiri oleh beberapa temannya 8. Menikahi Orang Mati Kisah Chadil Devi bisa dikatakan cukup tragis di Thailand Ia sudah berpacaran dengan kekasihnya yang bernama Sarinya Kamsu dalam kurun selama 10 tahun Ketika Sarinya Kamsuk meminta kepada Devi untuk menikahinya, namun dia malah menolaknya karena beban kerjanya saat itu yang juga terlalu berat. Pada bulan Januari 2012, ternyata Sarinya Kamsuk tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Devi sudah memutuskan untuk segera menikahi Sarinya Kamsuk setelah kematiannya itu. Keputusannya itu dia ambil untuk dapat menebus kesalahannya pada Sarinya semasa dia masih hidup. Ayo guys, bagi kamu mending disegerain deh nikahnya Jangan sampai kayak gini ya guys, tragis 9. Menikahi diri sendiri Seorang pria bernama Uye berusia 39 tahun Menikah dengan dirinya sendiri Dirinya yang satunya ini berbentuk sebuah kertas karton yang ditempeli fotonya sendiri Ada-ada aja ya guys, buat kamu yang jomblo akut Semoga bisa menjadi inspirasi ya Sebel banget sih Ya itulah sembilan pernikahan tak lazim ya guys menurut hari ini pernikahan nomor 8 paling tragis jadi guys bagaimana menurutmu sekali lagi jangan lupa subscribe ya guys